masyarakat dimohon maklum demi keselamatan kita bersama. Terima kasih. Selamat sore. Kami dari unsur terkait akan melaksanakan pembersihan tebing dan penebangan pohon yang rawan longsor usulan besok hari Rabu tanggal 27 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 09.00 sampai dengan pukul 13.00 di tikungan Tirtanadi kilometer 37, .5. sehingga akan dilakukan penutupan total arus lalu lintas selama pekerja, pelaksanaan pekerjaan tersebut. Untuk itu, kepada masyarakat, mohon maklum, demi keselamatan kita bersama.